Sahabat Alkitab, Markus pasal 9 ayat 1 sesungguhnya merupakan bagian akhir dari rangkaian peristiwa Markus pasal 8 ayat 27 30 di mana Petrus mengakui Yesus Kristus sebagai Kristus yaitu sang Mesias raja yang diurapi Allah dan dilanjutkan dengan Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tentang kematian dan juga tentang kebangkitannya yang akan datang, Markus pasal ayat 2-13: Di sana tertulis, "Yesus berubah rupa di depan mata Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka adalah tiga orang murid yang terdekat dengan Yesus, dan Yesus berbicara lagi tentang kematiannya." yang akan datang. Sahabat Alkitab secara langsung frasa di antara orang yang hadir di sini dalam Markus pasal 9 ayat 1 menunjuk pada ketiga orang murid tersebut, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, yang kemudian melihat Yesus Kristus menyatakan kuasa dan keilahiannya Secara tidak langsung terjadi di masa yang akan datang. Ayat tersebut menunjuk pada peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dan pencurahan roh kudus atau pentakosta yang akan terjadi, yaitu pada saat umat Allah, gereja, tubuh Kristus, lahir sebagai perwujudan kerajaan Allah. Sahabat Alkitab, ketiga murid tersebut menjadi saksi hidup atas kedua peristiwa luar biasa tersebut, yaitu kuasa kebangkitan dan turunnya roh kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus Semoga jawaban ini bermanfaat Tuhan Yesus menyertai kita selalu